Assalamualaikum anak-anak kelas 5 Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat ya Kita awali pelajaran matematika Dengan membaca basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Pada pertemuan kali ini Kita akan belajar perkalian berbagai pecahan Bisa pecahan campuran, biasa, atau desimal, atau juga persen baik anak-anak, simak contoh-contoh berikut ya yang pertama adalah kita akan mengalihkan pecahan biasa dan pecahan desimal cara yang pertama anak-anak kedua pecahan kita samakan jenisnya terlebih dahulu misalkan kedua pecahan ini kita ubah menjadi pecahan biasa kedua-duanya jadi 2/5 dikali 0,6 pecahan desimalnya kita ubah menjadi 6/10. Setelah itu kita kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. 2 dikali 6 hasilnya 12, 5 kali 10 hasilnya 50. 12/50 ini masih bisa kita sederhanakan ya masing-masing dibagi 2 12 dibagi 2 hasilnya 6 50 dibagi 2 hasilnya 25 jadi 2 per 5 dikali 0,6 hasilnya adalah 6 per 25 selain dengan cara ini anak-anak kita juga boleh menyederhanakan pecahannya terlebih dahulu ya misalkan Eh 6/10 itu masih bisa kita sederhanakan. Caranya adalah 6/10 masing-masing bisa kita bagi dengan 2 ya. Jadi 2/5 kali 6/10 itu 6 sama 10-nya kita bagi dengan 2. Sehingga perkaliannya menjadi 2 kali nah, 6 dibagi 2 tadi hasilnya 3 kemudian yang penyebut 5 kali 10 dibagi 2 tadi hasilnya 5 jadi perkaliannya menjadi 2 kali 3 per 5 kali 5 jawabannya adalah 6 per 25 kemudian Anak-anak boleh menggunakan cara mana yang menurut anak-anak lebih mudah difahami Selanjutnya contoh berikutnya masih tetap pecahan biasa dan desimal ya. Tetapi kita akan ubah pecahan biasanya menjadi pecahan desimal. 0,8 dikali 1/5. 1/5 kita ubah ke dalam pecahan desimal adalah 0,2 sehingga menjadi perkalian 0,8 dikali 0,2 kita gunakan cara bersusun 0,8 dikali 0,2 8 dikali 2 hasilnya 16 0 dikali 2 hasilnya 0 jadi ditulis 16 kemudian 8 kali 0 hasilnya 0 0 kali 0 juga hasilnya 0 terakhir kita jumlahkan 0,16 Ingat anak-anak, posisi koma adalah dengan menghitung jumlah angka di belakang koma dari pecahan desimal yang kita kalikan 0,8 itu ada 1 angka di belakang koma 0,2 ada 2 angka di belakang koma Jadi hasilnya nanti harus ada 2 angka di belakang koma kita akan masuk ke contoh perkalian pecahan campuran dan desimal Ini saya gunakan pecahan desimal yang diubah menjadi pecahan biasa 0,05 dikali 2, 1 2 Kita ubah ke dalam pecahan biasa semua 0,05 adalah 5 per 100 kemudian 2 1/2 adalah 5/2. Kita kalikan pembilang dengan pembilang 5 kali 5. Penyebut dengan penyebut 100 kali 2. sehingga hasilnya 25/ per 200. 25/ per 200, kita sederhanakan masing-masing dibagi 25. 25 dibagi 25 itu 1, 200 dibagi 25 itu 8. Jadi hasil akhirnya adalah 1 per 8. Kita juga boleh pakai cara yang kedua, anak-anak. Disederhanakan dulu. 5 per 100 itu boleh disederhanakan menjadi 1 per 20. Masing-masing dibagi 5. Kemudian, di situ di pembilang ada 1 x 5, penyebutnya 20 x 2. Ini juga boleh disederhanakan. 5 sama 20 masing-masing dibagi 5. 5 dibagi 5 hasilnya 1. 20 dibagi 5 hasilnya 4. Sehingga perkaliannya menjadi 1 x 1 untuk pembilang dan 4 kali 2 untuk penyebut Jawaban terakhir adalah 1 per 8 Baik anak-anak, kita masuk ke persen dan desimal Contoh 0,6 puluh 40% Kita gunakan pecahan biasa Jadi masing-masing kita ubah menjadi pecahan biasa anak-anak 0,6 Kita ubah menjadi 6 per 10, 40 menjadi 4 per 10 atau 40 per 100 boleh ya. Nah, kemudian pembilang kita kali pembilang 6 kali 4, penyebut kali penyebut 10 kali 10, 6 kali 4 hasilnya 24, 10 kali 10 hasilnya 100. Jadi, hasilnya 24 per 100. Ternyata masih bisa kita sederhanakan, yaitu masing-masing dibagi dengan 4. 24 dibagi 4, hasilnya 6. 100 dibagi 4, hasilnya 25. Jadi, 0,6 x 40% adalah 6 per 25. Anak-anak juga boleh menggunakan cara pecahannya disederhanakan dulu. 6-10, disederhanakan menjadi 3-5, masing-masing dibagi 2. Kemudian 4-10 juga sama, masing-masing dibagi 2 dulu, menjadi 2-5. Kemudian, pembilang kita kali pembilang, 3 kali 2, penyebut kali penyebut, 5 kali 5. Hasilnya adalah 3 kali 2 sama dengan 6 5 kali 5 sama dengan 25 Jawaban akhir adalah 6 per 25 Oke anak-anak, itu tadi adalah perkalian dari beberapa jenis pecahan yang berbeda-beda Selanjutnya, silakan anak-anak bisa perhatian. Untuk soal-soal yang ada di buku paket kalian, oke, selamat belajar ya anak-anak. Mudah-mudahan dibagi kelancaran oleh Allah. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Ustadzah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi.